Hujannya deras guys, uh, Di sini saya mau terang, saya akan kirim hujan ini ke kota lain Dengan kekuatan karomah buyut saya Itu ya. Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum Salam Aku Ratu Bidadari Kutu Nembah Kiai Ibrahim Atma Wijaya Wijaya Kusum udan teko Kulon Mulon udan teko surabaya udan di malang nang kota surabaya oke guys hujan yang dari kota malang saya ahlikan ke kota surabaya hujan di wilayah jabung ya insyaallah nyengkir nyengkir ini insyaallah terang habis ini Jangan lupa di subscribe channel YouTube Ratu Bidadari TV. Alhamdulillah guys, dengan berkat Barokah Karomai kesaktiannya Buyut saya Kiai Ibrahim Atmowi Joyoro Joyowi Hujan yang deras tadi sekarang sudah terang. Mungkin bisa di nemoni Jadi hujan yang berada di Kota Malang ini di daerah mana ini? Ya Jabung. Di jalan Jabung Tumpang ya. Busu. Busu itu ayo, ikut. Tumpang atau patis? Ya, jabung. jabung, jabung, bos. jabung bos. Saya pindah ke kota lain. Terima nah, kasih, ijin. bosku, ya. Ini mungkin tak semen. Ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terang, guys. Terang. Terang. Terima kasih buat Kang Ratu Bidadari. Oh, jangan Kang dong. Ratu Bidadari. Uh, iya. Yang Masak, punya kang. YouTube Ratu Bidadari TV, silakan di-subscribe, ya. Kasu ini di desanya sang, siapa sang, ini? Desanya kan, Samen mana ini? Terang ini, bos. Ini perkenalkan. Wilayahnya siapa? wilayah jabung ini bos ya oh wilayah jabung. Nah, wilayah jabung kota malang ini bos kota malang terang, terang. Okay. tadi bawa ini bos bawa ano ya nah ini bos oh. ini. hujan ya hmm. bukti hujannya sudah terang ya ratu bidadari gak kaleng-kaleng ya ratu reza, bidadari bos. gak kaleng-kaleng ya. alhamdulillah si, oke okay. hey, eh salam dari saya ratu bidadari dukun kondang idola sejuta umat yang butuh bantuan untuk menerang hujan atau memindah hujan, silakan hubungi atau subscribe channel Youtube Ratu Bidadari TV. Dukun kondang idola sejuta umat.